Nah, uh, jadi awal setelah saya melihat teman saya itu sujud saya kok kayaknya tenang gitu sujud ya terus saya mencoba untuk sujud nah kalau saya sujud berarti kan saya harus sholat akhirnya saya belajar sholat lewat youtube uh, bacaan demi bacaan mempelajari dan itu kan gak gampang karena bahasa ya terkait bahasa uh, Alhamdulillah akhirnya berjalan dengan lancar uh, tapi setelah itu uh, Teman saya, menegur saya, kamu nggak bak, kamu kalau seperti ini, kamu belum mengucapkan kalimat syahadat, kamu nggak mungkin, mungkin nggak jadi terima salatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Foni. Uh, saat ini saya ber berprofesi sebagai dokter. Saya uh, adalah seorang mu'alaf yang uh, sudah pengislaman sejak tahun 2019 Bagaimana sih Bu perjalanannya atau historisnya dari awal mengenal Islam yang tadinya uh, di mata ibu jelek ibaratnya kan ya sampai ibu kok bisa yakin sekali untuk memutuskan ke dalam Islam itu sendiri nah, uh, Jadi awal setelah saya melihat teman saya itu sujud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 kalau seperti ini kamu belum mengucapkan kalimat syahadat, kamu nggak mungkin mungkin nggak diterima sholatmu gitu Karena kamu belum menjadi seorang mualaf. Terus akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke masjid, yaitu masjid sudah kelapa yang saya pilih. Nah disitu eh, saya bertemu dengan eh, berbagai eh, orang teman-teman yang kita sama-sama belajar uh, menjadi mu'alaf gitu ya di situ banyak hal yang saya dapatkan misalnya ada yang semua rata-rata itu pasti punya uh, ini yang menyedihkan gitu loh ada yang diusir dari rumah ada yang disiksa dikunci di dalam gudang disiram air panas nggak dikasih makan gitu jadi mereka itu diperlakukan oleh keluarganya dengan uh, gak adil gitu. gitu dari orang tuanya terutama terus ada yang dia kerja setelah dia memutuskan menjadi mu'alaf dia dipecat dari pekerjaannya gitu. ada juga yang uh, dihapus dari ahli waris oleh keluarganya diusir dari rumah itu hal-hal seperti itulah yang uh, saya dapatkan dan itu menjadi suatu pikiran buat saya aduh saya kalau jadi, saya kalau pengislaman ini Saya mengalami hal apa ya Nah itu yang selalu uh, ada dalam pikiran saya Tapi ya Alhamdulillah sih sampai saat ini gak ada Cuman uh, bertolak, hidup saya itu bertolak belakang Di saat uh, saya pergi dari rumah hmm, gitu. betul -betul. Ya saya pergi dari rumah Jadi waktu itu kan saya sempat, uh, saya masih uh, berkeluarga setelah itu saya memutuskan untuk berpisah ya di saat itu kan e, mantan suami saya waktu itu masih menjadi suami saya dia bilang e, kamu sudah kita kan berarti kan sudah bukan muhrim ya kalau menurut agama kamu dan nah, saat itu saya belum e, pengislaman akhirnya saya pergi dari rumah saya pergi dari rumah tuh gak bawa apa apa loh itu jadi titik balik semua itu ya allah itu ngasih saya lebih daripada yang saya minta sampai detik ini Tuh. nah itulah yang menjadikan saya bahwa uh, saya pernah bilang sama teman saya yang dia agak ragu untuk uh, masuk menjadi mu'alaf gitu ya saya bilang kamu jangan ragu apapun pilihan kamu kamu seperti orang mau menikah kamu berkomitmen artinya sekarang kamu berkomitmen dengan Allah Nah, insya Allah, Allah itu nggak akan menelantarkan kamu itu aja. Oh. Ya, Allah selalu punya cara untuk uh, apa memelihara hambanya. Ya. Tadi bukunya sempat bercerita tentang bagaimana pisah dengan keluarga atau kematian suaminya kan ya. Yeah. Nah, respon anak-anak bagaimana? Ya. Uh, anak saya awalnya saya juga gimana ya anak-anak masih kecil saat itu uh, apakah nanti mereka terluka atau, atau mereka nanti akan uh, sakit atau bagaimana gitu saat saya pisah dengan uh, ayahnya gitu ya tapi saya akhirnya ngomong sama anak saya yang paling besar karena saya anggap dia lebih dewasa daripada adiknya saya ngomong sama dia dan dia bilang Ya udah, is oke okay. itu kan pilihan mami gitu. Apapun pilihan mami, aku dukung selama mami itu senang. Termasuk uh, mami mau memeluk agama Islam, ya saya nggak masalah gitu. Dan saat saat ini sih anak anak saya dengan saya. Alhamdulillah. Ya. Setiap perjalanan pasti ada historisnya masing-masing. Ya. Punya perasaan masing-masing lah. Entah sedih, entah senang. Nah, tidak memungkiri bahwa ketika menjadi soal mu'alaf, ya pasti bakal ada yang namanya satu titik dimana uh, galau, satu titik hmm. dimana uh, sedih lah ibaratnya, karena kan suara manusia itu adalah mahluk yang lemah, kan. yeah. nah sedikit pada saat berpisah ada kan perasaan uh, menyesal gitu maksudnya kalau gua nggak jadi Islam kan otomatis dia bakal terjadi seperti ini yeah. gitu. pernah nggak sih terpikir ataupun punya perasaan seperti itu, nah kalau ada bagaimana tuh untuk e, menanggulannya ataupun membuat kita tuh lupa akan hal itu kembali lagi bersyukur ya. uh, saya uh, pernah dalam hidup saya ya saya pernah melakukan kesalahan yang sangat-sangat besar dan sangat fatal bagi saya tapi itu uh, itu uh, kesalahan saya pribadi dan disitu saya dikecewakan Nah, setelah itu memang sakit. Tapi saya berusaha untuk uh, bangkit dan saya berusaha untuk menanamkan ke hati saya bahwa uh, Allah itu punya cara tersendiri untuk uh, ngasih saya yang mungkin akan lebih baik ke depannya. Tuh. Tuh aja sih. Dan mungkin lebih ke ada juga kepada teman-teman saya yang mungkin menolak saya dengan uh, keyakinan saya saat ini. Tapi ya saya lagi-lagi saya berkeyakinan uh, meyakinkan hati saya bahwa ya udahlah itu kan pilihan saya gitu loh Tapi untuk penyesalan saya menjadi seorang Islam saya tidak pernah menyesal uh, Berapa lama itu untuk, untuk proses meyakinkan atau masuk Islam? Uh, sekitar enam bulanan. 6 bulan, 6 bulan uh, saya mempelajari setelah itu saya udah bisa sholat semuanya saya belajar dari YouTube dan kemudian ada seorang teman saya yang bilang kamu percuma kamu tuh uh, sholat tapi kamu tidak diterima karena kan kamu belum pengislaman, kamu belum mengucapkan syahadat gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk saya ke uh, Masjid Sunda Kelapa. Dalam proses itu kan pasti ada suatu hambatan ya. Nah, apa sih hambatan yang benar-benar Ibu Fony rasakan ketika ingin memeluk Islam itu apa sih hambatannya? Hambatannya itu eh, Satu, dari Ada ajaran Islam yang waktu itu masih menjadi Tolak ukur saya untuk memeluk agama Islam Itu satu Yang kedua Yang eh, kedua dari teman-teman saya sendiri ada yang dari beragama Islam kamu yakin mau masuk Islam masuk Islam tuh berat loh. kamu nggak bisa uh, balik lagi gitu tadi dan kan? dan saat itu saya juga memikirkan aduh gimana ya soalnya saya ada kenal beberapa teman yang nasibnya itu bertolak belakang setelah dia memeluk agama Islam gitu iya yeah. uh, yang tadi berarti ada uh Hambatan ibadah dari eksternal ya. ya. Nah, melihat Islam itu tersendiri bu. Otomatis kan berbeda jauh lah dengan agama yang sebelumnya ya. Dulu kalau berita ibu agama kan? Katolik. Katolik. Uh, dalam Islam itu kan seperti yang kita tahu harus ada sholat di waktu, ya. ada puasa, sunah wajib dan lain-lain. Pasti pertama kali ketika orang awam itu ingin mau Islam kan, wah ini capek loh. gitu Nah, apa sih yang bermotivasi yang bener-bener Wah, gue yakin Pasti bisa dan gue yakin Gue pasti uh, bisa menjalankan Apa itu motivasinya Bu? Nah, saat itu uh, Mungkin saya di agama saya yang sebelumnya Saya uh, Jaranglah pergi ke rumah ibadah Saya juga kurang dibimbing uh, Dan Setelah saya mempelajari Islam itu Memang awalnya Aduh, kita baru sholat, udah gitu, udah mau sholat lagi gitu. Perasaan satu harian itu hanya uh, ibadah, aja, hanya sholat gitu. Tapi setelah saya jalanin, apalagi uh, di awal-awal pandemi itu, hidup saya bertolak belakang uh, berbanding 360 derajat lebih baik lah gitu. Nah, itulah yang menjadi uh, tolak ukur saya bahwa Tuhan itu udah, Allah itu udah pelihara saya Jadi ya inilah bentuk rasa syukur saya Rasa terima kasih saya kepada Allah Yaitu saya harus uh, menjalankan uh, perintahnya dan menjauhi larangannya Lalu setelah bersyahadat Otomatis menjadi seorang muslimah Nah, ada gak sih tekanan dari agama yang dulu kan biasanya kan kalau kita lihat muhal kan ada di teror dari pendetanya, atau ada teror dari segi gerejanya atau seperti apa uh, kalau saya sih nggak uh, ada saat ini bahkan nggak uh, ada yang pernah menanyakan ke saya bahwa uh, kenapa kamu masuk Islam gak ada cuman uh, dari teman-teman dekat saya ada beberapa teman saya yang mungkin menjauh ya. gitu ya tapi bagi saya itu bukan suatu tantangan lah buat saya itu aja Tadi Bu Foni kan berkata, e, ada ajaran yang menjadi tolak ukur, sebelum menjadi memutuskan menjadi seorang mu'alafah gitu. Nah, sebelum masuk Islam tadi nih, pandangan yang paling buruk apa sih tentang Islam? Apalagi kan kita lihat e, e, banyak katanya teroris dan lain-lain Nah kalau Ibu Foni sendiri mendengar dawah itu seperti apa? Saya itu lebih ke arah uh, poligami ya nah, Kebetulan saya adalah se Saya sendiri pribadi saya adalah seorang yang sepertinya mentang poligami Ya bagi saya nggak ada seorang wanita yang hatinya begitu lapang Murni 100% untuk menerima uh, poligami Ya bagi saya perkawinan itu dan hubungan itu adalah komitmen yang harus dijalanin apapun resikonya itu aja. Nah untuk kan ketika kita sekarang sudah menjadi uh, umatnya Allah, hamba nya Allah, matematis kita harus mengimani seluruh firman yang Allah berikan atau dikenal dengan tashkijazm. jazm itu benar-benar Uh, meyakini 100% tanpa adanya keraguan sekecil apapun oleh firmannya. Ya. kalau untuk sekarang nih setelah bu Foni menjadi seorang muslimah, seorang mu'alaf ada sedikit berubah gak pandangannya tentang poligami ataupun uh, memandang sudut dari mana gitu ya? ada, ada, Bisa ada jadi uh, setelah saya mempelajari kenapa sih kok uh, di dalam Islam itu diperbolehkan poligami Ternyata setelah dipelajari itu banyak hal, banyak syarat yang harus dipenuhi Untuk menjadi, uh, untuk berperan sebagai seorang yang uh, berpoligami gitu Dan itu menurut saya Sangat-sangat, pasti ada, semua orang tuh gak akan bisa um, menjalankan syarat-syarat itu gitu loh Gak ada orang yang uh, bisa 100% menjalankan syarat itu Susah itu berarti kan sudah sedikit berubahlah pandangannya dari awal yang tadinya benar-benar membenci dengan poligami setelah masuk ke dalam Islam oh berarti ada sedikit pandangan yang berubah hmm, ya. ya tentunya juga yang kita ketahui bahwa uh, apa namanya dalam ingin berhubungan poligami pun harus ada syarat-syaratnya ya, ketika bila mampu kan ya. seperti itu, adil Adil. Ya. nah ternyata uh, menolak poligami tapi tidak boleh menolak syariat lah ya, ya jadi mungkin bagi saya, bagi bu Koni poligaminya ya ketika tidak ada tidak usah gitu. ya, tapi ya, syariatnya harus tetap harus dijalankan bimani. Bimani, ya. ketika ya mungkin hambanya ataupun orangnya mampu untuk ya, menjalankannya, seperti itu ya, ya. ya. ya nah, tadi kan dari sisi gereja, nah setelah Bu menjadi seorang Muslimah, mau -mu bagaimana tuh respon keluarga uh, respon keluarga sih saya nggak tahu ya, lebih okay. ke personal cuman mereka enggak ada sih yang eh, ngomong gitu ke saya atau eh, menjauhi saya gitu nggak ada cuman ya mereka saya sendiri pribadi walaupun saya sudah tidak satu iman dengan mereka bagi saya ya mereka tetap saudara saya jadi apapun yang mereka butuhkan ya mereka kalau bilang sama saya pasti akan saya tolong itu aja sih adakah perubahan sikap dari keluarga depan mungkin yang ketika Tahu bu Foni sudah menjadi mahal Mungkin lingkungan kerja atau teman-teman Ada yang sikap yang berubah, yang benar-benar uh, Orientik gitu Ada, dari uh, terutama dari teman hmm. Bagaimana tuh sikapnya dari awal Teman itu selalu yang hmm. uh, Kamu yakin Keselamatan itu loh datangnya dari Allah Dari Allah, Yesus. gitu dari Tuhan Yesus Gitu, itu aja sih oh, nah, oh, Jadi kita... selalu ini dari keluarga sih nggak ada, cuman uh, Sampai saat ini sih Belum ada oh, Ya Uh, meskipun langsung pertama dari Mu'alaf Orang tua langsung tahu atau diam-diam dulu? Uh, diam dulu? Diam, -diam dulu uh, Iya, baru orang tua saya baru tahu uh, Satu tahun yang oh. lalu Nah, dalam satu tahun itu Apa sih yang Bu Foni Lakukan Untuk keluarga agar oh, Keluarga ibu biar yakin nih ketika gue harus masuk Islam Ada kan kiat kiatnya gitu? Kiat gitu? uh, sih Gak ada sih, cuman saya lebih uh, menjalankan uh, misalnya puasa, saat puasa ya saya menjalankan puasa gitu. Mereka tahu saya menjalankan puasa, mereka tahu saya lebaran gitu-itu aja sih. Jadi saya benar-benar menjalankan ya perintah Islam. berarti nah, nggak ada kiat-kiat untuk -kiat caranya meyakinkan orang tua gitu Bu, maksudnya? terkadang kan malah itu kan ada diam-diam kan ya? ya, nah dan dia itu dia mungkin lebih cinta kepada orang tuanya yang tadinya hmm. 70 menjadi 100% atau yang tadinya rajin menjadi kalau dia mas menjadi rajin ada nggak kiat seperti itu yang saya maksud gitu? Ah uh, nggak ada, ya. biasa aja Sampai semua biasa berjalan aja. aja seperti biasa. Sampai saat ini menurut saya sih nggak ada yang berat. Tidak ada. Ya. ya. Cuman dari awal tuh saya kan sebelumnya tuh di agama saya yang sebelumnya kan saya tuh gak bisa Bener-bener sama sekali gak bisa berpuasa terutama menahan haus gitu ya Tapi Alhamdulillah saat ini bisa gitu aja Ya Allah mudahkan semuanya Kalau dari keluarga lagi antara ayah dengan ibu Mana sih yang paling keras ataupun paling kok intoleran terhadap Islam, uh, atau dua-duanya Saya, saya nggak tahu pandangan mereka karena uh, almarhum ayah saya kan sudah nggak ada waktu, ayah saya udah nggak ada Dodo waktu ya. saya mu'alaf Sedangkan ibu saya sih nggak ada sih pandangan, beliau hanya diam aja sih hmm. saat ini, jadi saya nggak pernah, saya juga nggak pernah membuka obrolan tentang hmm. agama gitu Hal yang menenangkan ketika sudah menjadi seorang Muslim itu saat seperti apa mungkin ketika saya lagi sholat atau ketika saya Ayah. sedang berpuasa, saya semakin dekat dengan Allah yang tadinya kan kufoni itu kan jauh lah, biarpun Katolik jauh dari agar, ajaran bagian Katolik. Nah, setelah masuk ke dalam Islam itu kan harus kafah, ibaratnya. Ya. Nah, kenapa sih dalam posisi seperti apa benar-benar nggak banget dalam kehidupannya ya itu tadi dari awal yang di saat saya sujud itu aja sih di saat saya sujud e, kalau saya disakitin atau apa saya sujud itu saya bisa bisa nangis ya itu aja sih yang bikin tenang di saat zikir pun itu juga e, buat tenang hmm, siap. memutuskan seorang manfa ataupun seorang muslimah itu kan tidak mungkin kita sendirian sebenarnya ya. gitu, Nah, dari awal ibu Ibaratnya punya hidayah lah ya Sudah dikasih Allah hidayah Sudah Allah kasih wasilah hidayah Ada nggak sih orang yang membimbing dari awal sampai sekarang? ini? Uh, ada uh, seseorang setelah saya menjalankan ini semua uh, Ada seseorang yang uh, membimbing saya Cuman ya Membimbingnya itu enggak sampai selesai dan saya banyak uh, belajarnya autodidak uh, murni dari uh, YouTube dari bacaan dan saya juga banyak uh, setelah saya uh, apa pengislaman saya banyak dibimbing oleh Ustadz Kainama Ustadz, ya. ya jadi beliaulah yang berperan dalam ini ada juga Ustadzah saya yaitu Ustadzah Ita uh setelah sampai saat ini dari 2019 ke 2022 pastikan sudah banyak yang dilalui menjadi seorang muslim nah pencapaian apa saja sih bu yang sudah dicapai ataupun yang sudah dilakukan eh, sebagai seorang muslimah ataupun seorang islam itu sendiri? Ya. Uh, pencapaiannya itu yang tadinya uh, sholatnya belum belum uh, teratur maksudnya sering menunda jam sholat, itu sekarang mulai pelan-pelan saya mulai uh, belajar untuk tepat waktu itu satu, yang kedua yang tadinya saya berpuasa hanya di saat Ramadan aja, sekarang setelah itu saya naik lagi berpuasanya Senin Kamis, setelah itu naik lagi yang mulbit sekarang Alhamdulillah uh, lagi menjalankan puasa Daud Alhamdulillah Nah, jika ingin berpesan nih Untuk sahabatnya cerdas Atau pemerintah sekalian di rumah Sahabatnya cerdas, Apa sih yang ingin disampaikan? Khususnya mungkin untuk yang masih ragu dari Islamannya iya. Atau mungkin kepada seorang yang udah Islam Tapi dia masih jauh dengan Allah ya Uh, yakinkan yang mungkin yang pertama adalah Yakinkan dulu hatinya Mau kemana gitu. uh, Benar gak Ini saya yakin loh ya Ini pilihan saya Kedepannya apapun yang terjadi Ya saya harus Tetap di posisi yang saya pilih Gitu loh Ya yakinkan aja bahwa Allah itu gak akan menutup mata Ke hambanya Allah akan selalu uh, Memelihara hambanya yang penting hambanya itu uh, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yakin. Yakin, yakin. intinya. Uh, ketika kita berhijah lah ibaratnya, yaitu adalah perpindahan tempat ataupun berpindah agama, konversi agama lah. Hmm. Dari agama A ke B. Nah kan Bu Foni ini kan dua adalah beragama katolik. Hmm. Tentunya sangat beda jauh dengan keadaan ataupun Eh, situasi situasi betul yang sekarang dijalankan hmm. terutama dalam hal stylish ataupun berpakaian. Iya. Nah, yang pertama mungkin apakah ibu pertama kali? Bagaimana sih perasaannya ketika pertama kali memakai hijab itu? Nah panas. Eh, kadang terkadang yang muslim aja masih pikir ah panas nih masuk eh, pakai jilbab bahkan ada masih keluar ya. paket pakai Nah kalau, hmm. kalau itu gimana? Uh, saya kebetulan. Uh, saya belum 100% menggunakan hijab. Tapi di saat-saat tertentu saya e, memakai hijab itu kalau ada acara-acara e, agama, acara-acara kantor yang memang e, ininya temanya muslim, juga e, kalau e, pergi ke masjid. Itu aja. Nah, bagi saya Memang ada keinginan saya untuk berhijab Tapi saya takut, masih takut Apakah itu keinginan sesaat Atau misalnya eh, hati saya juga masih gini Kita pakai hijab itu terus terang berat Bukan cuma kepala sama aurat kita yang harus ditutupi Tapi juga hati perilaku kita juga ya harus sesuai aja ya insya Allah kedepannya uh, doain aja mendapat budaya yang lebih lagi uh, demikian uh, dari saya Foni semoga uh, kisah saya ini menjadi inspirasi untuk uh, para calon mu'alaf uh, di seluruh dunia uh, doakan saya lebih istiqomah, ya amin.